Halo guys balik lagi sama gue Wirman di gitar channel yang lagi-lagi sekarang lagi ngomongin gitar kenapa karena ya lagi-lagi fall guys ya gue belum pernah dapat crown orang-orang udah pada dapat crown gue ah oh, shit gue harus nyobain bodo amat sampai harus dapat crown ini adalah konten dimana gue pertama kali ya Wirman akan mendapatkan crown akan ngegrab crown fix let's go oke okay. get crash get crash the pun <laughs> <laughs> Ada pun intended tuh dari game namanya tuh get crash <coughs> get crash. Siap, siap. Allah muncul lagi. Oke, okay, oke. Okay. Ketutup yang sebelah kanan pasti. Boom. Osh. Oh, Gila sih ini orang-orang bener-bener terlalu ngalangin anjing. Uh. Tidak akan, tidak akan, tidak akan anjing tutup buka tutup buka boom ah tengah-tengah tengah-tengah tengah ah pinggir lagi salah gua timing tuh ayo buka buka buka buka woi woi shit belum oke okay, hampir aja head right oke okay. oke okay, oke okay. the race uh, jangan ganggu gua gue mampus lu ajeng mampus Gue yang pertama Woo! awas lu semua ajeng. aduh kenapa yang pertama juga harus ngedorong kayak gini sih jadi aduh let's go Allah let's go ah banyak orang anjing kenapa mereka cepat banget Gue nggak ya gampang-gampang gampang Wow blok par deh Blok party, Block party. komo komo komo komo ya satu-satunya pakai astronot gue anjay sombong bangsat Uh! <United> <makesdrohidino> <makesuko> woooow kesana lu kesana lu mampus ah, aduh belum ada yang jatuh ya belum ada yang jatuh. Gila, di sini masih semuanya tuh bisa kooperatif, hampir aja. <laughs> tenang, tenang. uh sana loh. Ah sial. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gue pikir nanti muncul lagi. Oke, okay, oke. Okay. Masih bisa, masih bisa. Masih dua orang yang jatuh, masih dua orang. Oh, gila gila. Santai, Bro, santai. Allah, pakai jatuh lagi. Ah! Boom! Ah! Ah! Gila dihalangin orang anjing. Lagi-lagi lagi, satu lagi, satu lagi. Fokus man, fokus, fokus, fokus. Ayo, let's go, let's Go, let's go. Bisa, bisa, bisa. Hates. Mungkin posisi duduk gue yang ngaruh nih, bentar ya. Oke, okay, oke, okay. let's go! Aduh, orang loncat bajingan, giliran gue gak bisa. Oh, gua lupa meja kotak Aji aduh kenapa ini gua bodoh amat aduh ah bocat bocat oke okay, oke okay. masih bisa masih bisa aman aman tenang gua Roll out, roll out. Aduh, ini nih yang bawahnya langsung slime sih bang emang, bikin tegang gitu loh. Gugup sorry maksudnya. Ah, serba salah. Gua nggak mau sembarang loncat pokoknya. Uh. Tenang, tenang. Gua fokus banget sekarang ya. Gak bohong. Mampus! Ayo dong, ada yang jatuh lagi, kek. Ada yang jatuh lagi, kek. Selain gua maksud gua! Let's go! Damn! All planet! All planet! All plan! Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Masih bisa, masih bisa. Masih bisa, masih bisa agak lama Oke, oke oke oke 9 orang sudah jatuh, 11 orang Ayo kita butuh empat orang lagi, suka, suka eh lima orang lagi ya? Oh tiga orang lagi, suka relawan, yang mau jatuh, yang mau jatuh silakan Yang mau jatuh silakan Wuh, nyaris Tiga orang lagi Aduh, gak ada yang jatuh lagi Oke okay. Sumpah belum ada yang jatuh lagi Gila sih ini benar-benar gila. Oh shit, oh shit, ah, ah, udah jatuhin, gua orang perairan jatuh. What the fuck? Ah. Sekali lagi, bodoh amat. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Shoot, susah satu fuck up. Sekali lagi, sekali lagi. Aduh, dordes, siap deh. Let's go. <tuh> Tidak berharap banyak dulu ya. Game keduanya atau game ketiga gua kalah mulu anjing. Mau ke mall, ke mall, olahraga lagi Ayo, Ayo ke please, boom. Yang sekarang Ayo, ke mall, ke mall, ke mall, ke mall, ke mall, lagi mall, ke mall, ke mall, ke sumpah ke mall, ke mall, ke mall, ke Ayo, ayo, ayo, kebuka, buka Yang ini juga, BOOM Pinter juga dia Oke, okay. buka please, nggak, nggak kebuka NICE Yang ini kebuka, BOOM ah, <laughs> Number one in the Get, eh, apa ini, ya Nomor satu lah pokoknya, anjing nama Dordes Dordes nomor satu, BOOM Aduh, roll out lagi, anjing ayo lah teman-temannya blok kayak anjing please <vineyard> guleg goles ayo ayo ayo Hah. Uh. Ayolah, hayolah, hayolah. dorong dorong anjing kenapa gua nggak bisa dorong ya sumpah gua fokus banget sorry banget nih ya, gua mau main aman di game ini gua mau main aman yang ini Udah sembilan orang goblok yang udah jatuh, ayo, ayo, ayo Boom Sumpah Buah! Nice Selamat rezeki uhuh. uhuh. rejeki, rejeki. Ah. Gila, ini gue juga kadang ah. Kadang, kadang, kadang gak bisa juga jing blok party Aduh, gue cuma jabunya full <laughs> uh, Ayo man, bisa man yang ini Let's go lah, let's go Tapi Jaiban gak datang dua kali nih Tadi Jaiban banget sih gue pegangin semua orang anjing! gue pegangin lo, mampus lo. Aku oh, jadinya kalau abis digerak loncat ya. Oh nggak nggak ngga ada. Oh ,Um... Gila gila. Diterjang gue di tackle! Oh, mampus lo kena. Oke ok. kita diam aja di sini sambil dadadada. Kalah. Aduh, apa jatuh lagi? Wah, oh, udah gak boleh pakai cara itu tuh. Kalau sering harus loncat doang. Waduh, udah mulai cepet nih. Udah mulai cepet nih. Aduh, jatuh. Uh, nyaris. Woo! Aduh, baru tiga orang yang jatuh selama ini gila sih. Oke okay, ini udah makin gila di sini. Aduh, aduh, gimana ya? Bisa man, bisa man. Ayo, let's go, let's go, let's go. Bisa, bisa. Asal jangan jatuh asal jangan jatuh Gila, gila. Jago banget, jago banget. Sampai akhir, coy. Sampai akhir. Boom. Masuk yang terakhir, kek Hati, tomer fuck. Yang ini juga gua nggak terus bisa, anjing. adalah gua-gua gua agak yolo lah ya di sini gua agak yolo, bodo bodoh amat biar siapa tahu gua masuk montage gitu kan highlight highlight Tebakannya bener wow itu dia sana harus ke kanan artinya. Oke, okay. maju ke sana. Nice. Sana. Sana jatuh, mampus. Ah, juga jatuh. Ah, Ayo buka-buka buka buka, buka jalan, buka jalan. Gua nggak mau jatuh. ke jalan lagi. Buka jalan lagi. Oh, Harris. Nah! Nah! Oh! Oh, that is it. That is it. Nah, that is boom! Woo! Woo! Aduh, tujuh orang nih. Tujuh orang gua enggak tahu nih ngapain nih. Let's go, let's go. Seperti di video sebelumnya ya anjir Full mountain gua akan gerak kali ini bangsat. Let's go. Your mind, your mind. Let's go, let's go, let's go. Ayo, ayo, ayo man, ayo man. Aduh, susah nih, susah nih. Gua belum tentu juara satu sih. Gua belum tentu juara satu sih. Aduh, gua juga kena! Ah TIDAK! Markdown! Markdown! Kena dong, please, nice! Kena dong! Oh, shiit, dia udah dapet, saya udah jauh lagi! AHH! Hmm. Bener-bener terlalu untung-untungan, anjir. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Ya yeah, konten untuk vlog kali ini cukup cukup sampai di sini dulu ya. Sebentar lagi gue akan mendapatkan crown, gue yakin banget. Abis ini next konten fix banget gue dapat crown ya. Tenang aja, jadi ditunggu. Terima kasih untuk yang udah nonton di konten kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gue Wirman, Keep Rocking, and Headbanging. Cabut dulu, Exclaim Forever. Jangan lupa beli SK69 Official di IG SK69 Official. Boom, Let's Go. Boom.